<laughs> kamu juga siapa namanya? nanda oh nanda, nanda kamu? kamu <golak> Susu, susu Muria, oh, ya. ya. Oh, betul. Siapa, siapa? Asli. Asli all. Anu, gak tega asli. <laughs> ya, ya, ya. Oh, ini coba bos ya, Ini susunya dari mana? Dari ya, muria. muria, Pak. Susu -muria, pak. Di sini, susu. Susu susunya apa? Ya, Susana. Susana. Dalaman Pak Kajar. E. Kamu masak? Masak, ya. Ya, pak Iya Pak. Nisannya? Iya. Rasem kaya. Kaya. Bet, ini sernya? ya. Oh, oh Aduh, makasih, ya yeah. Oke, okay, kasih Kamu bisa masak? Yeah. Oh, iya. Masa Masa Masa Masa kemarin ada nata masak gosong. Masak -masa airnya gosong, <laughs> nah, iya. Sekarang masih masak? udah Masa kan? oh, selesai? Ya, yang makan siap sudah dibagi, ini nanti kalau ada yang... Dari pengungsi lain yang tidak pengungsi minta nanti dia oh gitu Kamu udah makan? <tuk> makan apa? Ibu, pak? ini ibu, ibu, buat apa ya? ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, besar apa kecil? besar ibu, kamu? masak nasi? ibu, ibu, ibu, ibu, sekolahnya, rumahmu, Kebanjiran juga, Kepanjiran juga? <laughs> kuncinya udah berapa <laughs> lama di sini? dua minggu, udah dua minggu. Minggu. minggu. ini tempat apa ini? Oh gereja. Oh gereja. Terus kamu tidur di sini? Ya. Oh iya Kan tidur ya. ya. Semakannya <laughs> oh. <laughs> Ibu. <laughs> ayam Pak. Ayam, ayam. ayam, ayam. ayam, ayam. ayam, ayam. Sing apa? dapur umum SMK Masa 2. Ya. dapur ora umum. Relawan Bayern, bah, jauh, bah, bah, bah, bah, bah, bah, ah ada saat dan itu ya. baik-baik saja semua e. menikmati dengan bahagia, e. <tuk> hanya oh, itu urusan kemanusiaan. manusiaan. Betul ya? Batuk ya, <tuk> <tuk> ya dan <demam> belum? Oh, <tuk> singkong, oh, ya, ya, ya, ya. Makanya, <tuk <tuk ya. Kalau sumbangan ketiga dari mana? <tuk> Kami, juga taruh, kita juga, kita oh, umur, mana -mana iya. komunitas jipul di masa di sini. Ya, Oke, okay. ya, ya, Artis-artis Ya Yang bayai barang, toh? Ya, Oh, iya. Namanya Sambu. Namanya Kenapa Namanya dengar dia Bu Ya kenal Bu enggak Ada ada ada ada Sambu namanya siapa Sambu Nama Sambu Farhan Sambu siapa Farhan Sambu Farhan Sambu Ini ente enggak tahu Pak bawa pulang ke sewarang Mau lihat apa? hahaha ke Semarang ya Udah mandi belum? belum tidur pak Susu semua ada ya? ada Balita ada, ada, ya? ada. Okay, ya? ibu hamilnya ada? <laughs> belum. <laughs> belum ada pak <Lu> <laughs> belum ada ngegas mulia bapak oh, iya. oh iya. Ini, nah, ya ini iya ya ini jiwi apa anu ya ibu nya apa ya di bawah asap kan ini mimpi nya asih apa lagi asih iya asih asih-asih formula asi. formula perasa kaya formula kan asih baik udah mau itu baca coba nih eh lo rakelem bapak ee jangan tau bapak E jadi kemarin waktu viral di sini yang sholat di sini siapa? Semua sholat siapa? Oh semua sholat. <c supports> oh ini sholat sini. Ini sholat sini ya. Harus apa? Mbak sama? <exposure> oh, sama Mbak <lakes> oh, Miung ya. <tako> yeah. Yeah, yeah, cafe, ya, sihat kafe ya. Sihat pak. Lupa pada ikut masak ngono? Udah, lu masalah. Baca, lu masalah. Bagi apa, ganjar ya nggak kegiatannya Dia kanya apa? Tengak, tengok. Lalu, ini anak musiknya nyanyi-nyanyi. Apa, joget, Pak? Hah? Bisa joget. Ya. Tunggu. Jadi, jelajah ada ini, Pak. Kami tadi, komisi anak. Memeluarkan cara pilih berikutnya. main berikutnya. Dengan anak-anak, ibu-ibu sudah Lain sama, Eh, jaga kesehatan. iya, oh, Pak tahu. kan nggak ya, cuci tangan ya iya kan banyak yang sakit perut Saya perut, tahu. Saya nggak tahu. Saya sampo, tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. iya, nggak tahu. nggak lancar, nggak tahu. Saya nggak tahu. Ini Bapaknya sambung Bapaknya ini Bapaknya Ya, nggak sekali mau Pak Ini terus anakmu Jenengnya siapa, jenengnya? anak-anak Anak-anak Ketiga Weska, weska, weska, ya, weska, weska, weska, weska, weska, weska, weska, weska, weska, weska, diurut diurut sampe diajari weska, weska, mas weska, weska, weska, weska, Yeah. Oh, no, pensil <laughs> oh, sehat, satu awal setengah ya. Oh, sehatan loh, sambung Udah, kan ini Farhan Oh, Farhan lagi mau curi, sopo? <laughs> oh, Farhan, Farhan, Farhan. <laughs> oh, iya, iya. Oh, iya, sambung apa? kemarin kan sambo Pak. Oh, lahir. oh, jadi pas <laughs> pas lahir, sambu, pas pas ya. lahir karena sama sama terkenal pas pas sambo, ngono tuh. Sambo Sama F-nya, Pak. Hah? sama sama F. F-nya apa? Oh, RD sama Farra. Ah, Kamu juga siapa namanya? Nanda. Oh, Nanda kamu? Hah? Raimon. Raimon. Om, Bang. Yes Nah siapa itu Boleh Hahaha Hahaha kamu sering nonton tiktok ya? Iya, iya Ini namanya siapa? Rafa Hah? Rafa Om Namanya siapa? Rafa Si Rafa Rafa Si Rafa Namanya Rafa Si Lapas nah, om <Tukupuluk> <Tukupuluk> yeah, <siap>, ya Ompong. Ya sehat-sehat ya. Saya lagi bersama anak, -anak S N Asa Itya Kudus anjir. dan mereka ini yang membantu ikut memasak dalam penanggulangan bencana yang ada di Kudus. Dan yang menarik tempatnya, karena ini di gereja apa namanya? GKMI, GKMI, GKMI, GKMI yang ada di Kudus. Jadi yang amansa anak-anak ini, terus kemudian di sana ada para pengungsi. Halo, para pengungsi. Halo. Terus kemudian, oh di belakang juga ada dan ternyata mereka bisa guyup dukun. Klop banget. Jangan lupa, kalau mau sekolah di SMK. SMK. SMK. SMK. SMK. SMK. SMK. SMK. iya, terima kasih ya, makasih titip ya. Selalu ya. ya, ya.